jika pergerakan usd bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,39297 sampai 1,38969, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga GBP GBP/USD kembali bergerak bullish ke atas menuju level 1.40206. Sebaliknya waspadai jika harga GBPUSD